teman-teman kita dapat harimau nih waduh kasian sekali harimau ini sepertinya dia terjebak di dalam lubang teman-teman yuk kita tolongin ya waduh kamu nih dimasukin aja ke wadah ya harimau soalnya kamu kasian sekali terjebak dalam lubang itu wadidaw yuk teman-teman teman-teman kakak cari mainan lagi wah kasian sekali harimau ini ya teman-teman kita cari mainannya di mana ya teman-teman supaya banyak wah teman-teman lihat nggak tuh apaan tuh wah kita ambil ya terlihat ini apaan wah ini sepertinya dinosaurus teman-teman masukin ke wadah deh untuk kita bawa pulang nanti mana lagi ya pokoknya berburu mainan itu harus semangat teman-teman supaya kita dapat mainan yang banyak wadidawadidiu wah sepertinya kita dapat kuda lagi teman-teman wah kita dapat kuda zebra nih teman-teman Nah, kita sudah dapat tiga teman-teman. Cari lagi ya. Duh, mainannya di mana ya? Kakak sangat suka sekali berburu mainan teman-teman. Wah, pantu teman-teman. Yuk kita lihat. Wah, wadidau. Kita dapat dino lagi teman-teman. Berarti kita sudah dapat empat hewan teman-teman. Di mana lagi ya kita harus mencari? Wah, dimana ya teman-teman? Wow, wah kita dapat langsung dua teman-teman lihat nih kita dapat dinosaurus lagi teman-teman dan satunya kita dapat macam tutul nih wadidau, wah lihat nih teman-teman wadah kakak sudah hampir penuh nih cari lagi ya teman kakak berburu mainan lagi mana ya, wah pakan tuh teman-teman wadidau kita dapat hewan anjing teman-teman masukin ke wadah lagi wah wadah kakak sudah hampir penuh nih teman-teman kemana lagi ya kita harus mencari wah sepertinya seru sekali teman-teman berburu mainan hari ini wah dapat lagi kita dapat lagi teman-teman wah ini cantik sekali hewan apaan nih teman-teman wah ini sepertinya hewan dinosaurus juga teman-teman kita hari ini dapat banyak jenis dinosaurus teman-teman cari lagi ya Mencari mainan itu harus semangat supaya kita dapat juga yang semangat. Wah, aku lihat lagi nih teman-teman. Apaan -teman. nih? Wah, kita dapat si raja hutan teman-teman. Kita dapat singa. Wah, wadah kakak sudah penuh nih teman-teman. Cari lagi ya. Harus yang lebih seru lagi nih. Wadidaw. Wah, kita dapat jerapah teman-teman. Wadidaw wadidiu ini hewan leher terpanjang teman-teman. Kita dapat jerapah wah. Wadah kakak sudah penuh nih teman-teman Yuk kita hitung Berapa banyak yang kita dapat hari ini teman-teman ah, Yuk kita lihat Kita dapat berapa Mainan hewan hari ini Oke teman-teman Kita hitung mulai dari jerapah ya Satu Terus ada si Dino nih Dua apalagi lagi nih Ada si raja hutan Tiga dan ini ada si macam tutul oh, Empat Wah Kayak sepertinya kita dapat banyak mainan nih teman-teman Dan yang ini Anjing ini 5 teman-teman Ada zebra di sini teman-teman Wah kita dapat 6 Wadidaw kita dapat 6 teman-teman 6 ada 7 Ada dino di sini 7 Dino lagi teman-teman 8 Ada si harimau nih teman-teman 8 -teman. ya teman-teman 9 -teman. Wah ini ada si Brachiosaurus 10 Kita dapat mainan 10 hari ini teman-teman Lihat nih Wah banyak kan Yang kakak dapat mainan hari ini Oke teman-teman Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye bye